Sebuah unit mobil minibus diduga mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, siang. Akibatnya, mobil dengan nomor polisi kebon 1077 MD itu tercebur ke dalam parit yang berada di tepi jalan. Dalam video, yang berdurasi 12 detik tampak mobil tercebur dalam parit. Akibat kejadian ini, mobil mengalami ringsek parah di bagian depan. Sementara, sejumlah warga berupaya melakukan evaluasi. Kasat lantas Polres Kubur Raya, Ibtu Tatang Rosyadi mengaku belum mendapatkan laporan terkait kejadian ini. Hingga berita ini diturunkan, mobil nahas itu kini sudah berhasil dievakuasi warga dengan bantuan mobil Derek. AndiInsightPontianak.com. Keadaan sekarang sudah aman, sudah bisa dievakuasi oleh Mesir Penderet. Dari kota Pontianak Bersama pak polisi kita Mengamankan jalan